Halo teman-teman, kali ini kita akan bermain tebak gambar. Yuk, kita putar spinnya atau rabbit. Kali ini kita akan membahas kelinci. Teman-teman, sudah tahu belum jenis kelinci hias dan jenis kelinci pedaging? Sudah bukan hal asing lagi bagi banyak orang jika kelinci termasuk ke dalam kelompok hewan yang sangat imut. Kelinci menjadi salah satu hewan yang bisa dijadikan hewan peliharaan. Karena bulunya yang halus dan badannya yang gemuk. Kelinci sangat digemari, mulai dari usia anak-anak hingga dewasa Apakah teman-teman salah satunya? Di satu sisi, kelinci bisa dijadikan sebagai hewan peliharaan loh Di sisi lainnya, kelinci bisa dijadikan sebagai bahan dasar utama suatu masakan Seperti sate ayam Daging kelinci yang dapat dijadikan bahan utama masakan karena di dalamnya terdapat protein yang cukup tinggi Selain protein yang tinggi, daging kelinci sangat rendah lemak dan kolesterol Karena kedua hal itulah mereka kelinci dibagi menjadi dua jenis Yaitu kelinci hias dan kelinci berdaging Teman-teman sudah tahu dari kedua jenis kelinci ini? Atau belum ya? Oke, kita bahas ya Kelinci hias adalah kelinci yang memiliki karakter yang sangat lucu dan imut Sehingga sangat pas untuk dijadikan teman bermain Terutama teman bermain anak-anak Bagi pemelihara kelinci hias, sebaiknya selalu memperhatikan kesehatan dari kelinci hias supaya karakter lucu dan imutnya tidak hilang selain karakter yang lucu dan imut kelinci hias merupakan jenis kelinci penurut loh teman-teman karakter lucu dan imut pada kelinci hias sehingga kelinci ini sangat cocok untuk diikuti perlombaan kelinci saat ini sudah ada banyak kok perlombaan kelinci yang bisa diikuti oleh majikan kelinci dalam merawat kelinci hias kemudian ada kelinci pedaging kelinci pedaging adalah kelinci yang dibudidayakan untuk diambil dagingnya agar bisa dijadikan sebagai bahan utama masakan biasanya daging dari kelinci pedaging diolah menjadi sate kelinci di beberapa daerah sate kelinci ini menjadi makanan khas daerah tersebut sehingga banyak sekali warung makan yang menyediakan olahan daging kelinci jika teman-teman ingin memberdayakan kelinci pedaging, sebaiknya teman-teman harus kenali terlebih dahulu jenis-jenis dari kelinci pedaging Hal ini dikarenakan tidak semua daging kelinci pedaging memiliki karakter yang sama Perbedaan kelinci hias dan kelinci pedaging itu apa ya? Jika dilihat berdasarkan fungsinya, kelinci hias dan kelinci sudah berbeda jika kelinci hias untuk sangat pas dipelihara, maka kelinci berdaging dagingnya sangat cocok untuk dikonsumsi Namun perbedaan dari kelinci hias dan kelinci berdaging bukan itu saja Perbedaan kedua kelinci tersebut dapat dilihat dari kondisi fisik, perkembangan fisik, dan kelucuan kelincinya Yang pertama, fisik kelinci Perbedaan pertama terletak pada bagian fisiknya Atau ukuran tubuh Kelinci hias memiliki berat tubuh yang sangat ringan Sehingga hanya ada sedikit daging saja Sedangkan kelinci berdaging berat tubuhnya cukup berat Dan besarnya karena yang dibutuhkan adalah bagian dagingnya Berat tubuh kelinci hias sekitar 1,5 kg sampai 4 kg Sedangkan berat tubuh itu sangat ringan loh sehingga anak-anak akan mudah untuk membawanya Sementara itu berat tubuh dari kelinci pedaging berkisar 4-6 kilo. Namun dalam beberapa jenis kelinci ada juga loh yang beratnya lebih dari 6 kilo. Jika dilihat dari perbedaan ukuran tubuhnya, maka setiap orang akan mudah untuk membedakannya Hal ini dikarenakan ukuran tubuh kelinci adalah sesuatu yang pasti yang kedua, perkembangan kelinci Perbedaan kedua terletak pada bagian perkembangannya Kelinci hias akan mengalami perkembangan tubuh yang relatif lambat Dengan kata lain, bertambahnya berat badan pada kelinci sangat lambat Bahkan sedikit orang yang beranggapan bahwa kelinci yang berkembang dengan lambat akan dianggap sedang sakit Perkembangan tubuh pada kelinci pedaging terbilang sangat cepat Biasanya hal seperti ini terjadi karena faktor keturunan teman-teman Perkembangan tubuh yang sangat cepat, maka hasil dan budidaya kelinci pedaging menjadi lebih cepat juga Jika dilihat dari perbedaan perkembangan tubuh, maka setiap orang bisa menghitung perkembangan tubuh seekor kelinci selama beberapa minggu ke depan Perkembangan tubuh yang semakin cepat berarti kelinci tersebut bisa dimasukkan ke dalam kelompok kelinci pedaging. Yang ketiga Kelucuan Wajah kelinci Perbedaan ketiga terletak pada bagian kelucuan yang ada pada setiap kelinci Kelinci hias biasanya akan sangat lucu Sehingga cocok untuk dijadikan hewan peliharaan dan teman bermain Wajah kelinci pedaging dianggap kurang lucu Karena terlihat seperti sedang marah Wajah yang kurang lucu itu membuat penggemar kelinci hias kurang tertarik untuk memeliharanya. Namun, bagi sebagian penggemar kelinci hias, ada yang menyukai kelucuan wajah dari kelinci pedaging, loh. Jika dilihat dari perbedaan kelucuan, maka tidak semua orang bisa membedakan kelinci hias dan kelinci pedaging. Hal ini dikarenakan untuk menilai kelucuan pada hewan berbeda-beda, misalnya. Jika menurut A kelinci itu cantik Kemudian menurut B kelinci itu tidak cantik Dengan kata lain, perbedaan kelucuan pada kelinci sangat subjektif. Oleh karena itu, untuk mengelompokkan kelinci hias dan pedaging Berdasarkan kelucuan wajahnya, biasanya hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah ahli Oh ya teman-teman, jenis kelinci hias ada banyak loh Yang pertama ada Anggora Kelinci hias pertama yang akan dibahas adalah kelinci Anggora. Kelinci Anggora ini merupakan salah satu dari sekian banyak kelinci hias yang cukup populer di Indonesia. Kelinci hias Anggora ini berasal dari Ankara, Turki. Namun, dalam perkembangannya, oh, kelinci ini dibagi menjadi empat jenis: ada Anggora Inggris, Anggora Gyan, Anggora Prancis, dan Anggora Jerman. Kelinci ini sangat dikenal dengan bulunya yang sangat tebal hingga mencapai 2 cm sehingga bulunya sangat tebal dan membuat kelinci anggora terlihat sangat menggemaskan. dan banyak orang yang tertarik untuk menjaharanya beratnya kelinci anggora ini dari 2 kg sampai 4 kg teman-teman ya cukup dikatakan ringan ya untuk memudahkan orang lain khususnya anak-anak mengangkatnya ketika diajak bermain Oh ya teman-teman, kelinci anggora ini benar-benar diperhatikan ya perawatannya Karena bulunya mudah rontok loh teman-teman Untuk menjaga kesehatan bulu, kamu bisa melakukannya dengan cara memandikannya secara rutin Kebersihan pada bulunya, serta kondisi fisik dari kelinci anggora harus diperhatikan juga Serta pakannya teman-teman, jangan lupa Pakan yang cocok untuk dijadikan makanan kelinci ini seperti rumput-rumputan, pelet, dan sup teman vitamin. Yang kedua ada Netherland Dwarf. Kelinci khas kedua yang akan dibahas adalah kelinci Netherland Dwarf. Sama dengan namanya, maka kelinci jenis ini berasal dari negara Belanda. Sudah banyak dibudidayakan di Indonesia. Apakah teman-teman salah satunya? Meskipun tubuh dari Netherland Dwarf sangat pendek, tetapi jangan meragukan kecepatan atau kelincahan yang dimiliki oleh kelinci ini, teman-teman. Bahkan jika diletakkan dalam sebuah ruangan kecil, linci ini bisa memutari ruangan tersebut hingga ratusan kali dalam sehari kelinci ini dikenal dengan kelincahan, akan mudah hilang jika diletakkan di tempat yang tidak semestinya